Jadi. aduh jangan disorting no sorting aku isi, no. iya dengan ah. mas siapa ini aku tau ya omjon omjon ya. ya dari Solo ah. ya, jadi so, ini yo. tiga ini dari biasa Solo Om John. oh biasa dipanggil Jon oh biasa dipanggil omjon ya ya namanya ada sendiri sendiri ya ini dari tiga kuda ya, ada, apa -apa. ada pernah yang pernah juara yang mana Oh, ini ya pernah juara berapa juara dua juara dua di di Solo Raya Oh Kayaknya lo, Iya Kayaknya Tapi yang juara satu ada Tapi gak ikut Hari ini gak Karena ikut anak kecil Oh. Banyak bayi ah. Oh perempuan yang juara satu Hmm Pasar musuh malah ya. Justru malah Oh malah Ketina yang juara yang perempuan yang... Udah itu Sing Bapak malah perempuan Nah kayaknya nih YouTube ini Seperti Najal di Jumbal Ini loh Pernah juara dua di Solo Raya Ini loh kata Pangcongnya yang lalu, pernah juara satu nggak ikut dikarenakan masih uh, nah, ini, ini, <tuk> <juara lalu>. <tuk> ini pernah lalu, juara satu. Lalu, Semua lalu. dari Solo Raya ini juga. Ini juga. Ada tiga lor untuk ini Ada tiga Ini lor lur. Oh ada tiga. bentar dulu kita tanya-tanya sama yang punya ini kuda dari mana? ini <tuk> berapa Kilo mungkin enggak ada lah. Tapi ya, 500 kilo kan ada ya. 500 meter 700, 700 meter 500 nah, iya. Ini kecil, gitu. Terus, lor udah nih, lor. kandangnya kandang sini. Untuk siapaan besok? Ini kuda putih masih di diurut Yang ini juga ikis diurut tiga Ini yang masih di sapu. Mas ini kuda dari mana mas? Di malang Malang ya? Oh. ini di Blitar Mandangin di Blitar Mandangin di Blitar tapi aslinya Malang ya? Oh ini dari Malang lor Kuda putih lor bah, Bagus ini. Ya. Kudanya kecil tapi Bulunya bagus Bulunya Oke lanjut lagi kuda yang lain ada dua, nanti kita tanya sama Mas. Masih di... Ini kuda dari mana, Mas? dari Solo? Solo, Mas ya? ya? Oh, kemarin atau hari ini datangnya? Kemarin? Oh, kemarin ya? Oke, terima kasih. Oke, Dari Solo, Lur. Wah, ini masuk ini. Ada dua kuda dari Solo. Oke, kita absen yang lain lagi, lor. Let's go! Eh? <Syan> <Syan> nah. telur <Syan> di... Oh <laughs>